Jantung kotaku Detak nadiku Hatiku Kota Pangkal kemenangan Halo semuanya, sekarang kami berada di tempatnya Onyeng Onmik tepatnya Home Recording yang berada di kota Sungai Liat Sekarang lagi ada proses rekaman uh, Lagu Pangkal Kemenangan Ciptaan dari Bang Ian Sancin Gimana prosesnya kita lihat ke dalam Sekarang lagi tek vokal adalah uh, Il Semata Berpadu menjagamu engkau pesona indahmu Dan besi citramu Dalam kemuruh Jantung kotaku Detak nadiku Hatiku Cintaku Mantap, mantap tenang bagus damai untuk hari semen musika Arab semen musik kalau memang ada unsur daerah ya ayu, ayu, sangat luar biasa agar nah, unsur daerah merupakan apa namanya merupakan tameng yang harus dijaga yang harus dilestarikan sehingga orang mengenal bahwa daerah itu memiliki sesuatu yang khas. Jadi untuk tiap uh, tiap lagu lah, tiap lagu tiap lagu yang berkenaan dengan daerah harus muncul unsur daerahnya. Nah kalau uh, kita lihat dari lagu uh, Pinang Kota Kemenangan yang mengusung tentang uh, sesuatu yang melekat di kota Pinang, walaupun itu Uh, apa namanya uh, sifatnya mengenang kesejarahan perjuangan masa lalu kota Pangalpinang yang memang harus ada unsur daerahnya minimal uh, apa yang terkait dengan perjuangan yang terkandung di dalam wilayah yang ada di Pangalpinang khususnya dan bangka umumnya seperti itu jadi unsur daerah memang harus ada di dalam setiap lagu yang diusung ya minimal ada beberapa apa namanya beberapa eh, apa namanya beberapa eh, waktu beberapa durasi ya misalnya di awal lagu sekian persen kemudian di tengah mungkin sekian persen nah, intinya bahwa eh, mengapa unsur daerah itu penting Ya, agar itu tadi, agar orang mengenal bahwa daerah kita tuh memiliki sesuatu yang lain dari yang lain yang bersifat spesifik gitu. Seperti itu ya, saya kira itu harapannya dengan lagu ini untuk masyarakat. Masyarakat akan lebih mengenal bahwa di daerahnya itu pernah terjadi sesuatu di masa lampau khususnya Pangalpinang Pangalpinang kan merupakan uh, ibu kota negeri ini ya. Nah, jadi di masa lalu itu ada nilai-nilai uh, kepahlawanan yang pernah dibawa oleh pejuang kita yaitu proklamator kita sendiri, Bung Karno yang memang mengatakan bahwa uh, dari wilayah kita ini kita menuju kemenangan nah seperti itu, inilah lagu kemudian hmm. Uh, kita buat niriknya hmm. agar masyarakat secara luas itu mengenal bahwa kita memiliki semacam unsur kekuatan untuk uh, uh, memupuk dan memberi kekuatan kepada karakter kita sebagai orang daerah. Orang binat, seperti ini. Jadi lagu lagu ini sendiri terinspirasi dari uh, latar, latar, latar, belakang, sejarah. Ya, latar sejarah. Perjuangan uh, yang pernah dilakukan oleh tokoh tokoh okay. uh, bangsa Indonesia hmm. yang pernah uh, apa namanya menginjakkan Kaki. kakinya ketika dia berjuang di tahun uh, 45-an atau di masa revolusi di masa lampau seperti itu. Iya mudah-mudahan lagu ini diterima sama masyarakat terutama kota Pangkal Pinang ya Maya. Uh, ya khususnya kota Pangkal Pinang, namun karena dia menjadi ibu kota dari provinsi kepulauan belitung otomatis yang menjadi Uh, milik keseluruhan, keseluruhan dari bangka belitung uh, seperti itu. Oke, okay. mudah-mudahan lagunya bisa diterima masyarakat secara luas. Amin. <laughs> Untuk penyanyi gimana bang? Penyanyi sampai saat ini uh, dari beberapa negara per yang kalian lakukan uh, sudah menunjukkan peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Hmm, Saya sendiri ketika tadi mendengar beberapa Uh, Baik dinyanyikan itu uh, uh, terkesan bahwa ini sangat mendalam, gitu, sangat mendalam tingkat pemahaman, gitu, tingkat apresiasinya, bahwa lagu ini sesuai uh, antara ucapan dan apa namanya, dan semangat yang dimunculkan dari tiap lirik itu. Untuk studionya sendiri, bagaimana, Bang? Gimana, bang? Uh, saya melihat ketika... Ada beberapa aransemen ya, yang ditunjukkan kepada saya tadi uh, Studio ini memungkinkan bahwa uh, dia menggarap sebuah uh, Aransemen ke dalam lagu itu yang dimasukkan itu sangat luar biasa ya uh, Saya melihat bahwa ini ada harapan-harapan yang memungkinkan orang untuk dapat merasakan sentuhan musik yang dalam Uh, yang dalam yang memang dapat dirasakan kesannya sangat luar biasa karena tadi ketika dia meminta saya uh, untuk mendengarkan beberapa aransemen dibuat dia ada unsur-unsur yang lain daripada yang lain dimasukkan dia terutama ada ada apa namanya unsur lokal ya seperti itu nah ada beberapa alat musik kemudian yang dipadukan juga di dalam itu dan nah, saya melihat uh, kerja dari kawan-kawan di studio ini studio apa namanya lupa saya? onmic oh ya onmic ya onmic onmic on yeah. on ya harapan saya on mic bisa di apa namanya dipakai oleh orang banyak lah untuk apa namanya, untuk membuat ciptaan lagu ciptaan lagu berikutnya siapa saja yang ingin apa namanya sama dengan onmic ya silahkan saya pikir ini sangat luar biasa harapannya Ya, ya. sekilasan dapat saya apa namanya? Saya lihat dan saya dengar itu baru sekilas mungkin kalau lebih mendalam ya lebih ya, lebih bagus dan lebih luar biasa seperti itu. Oke, ya, terima, terima kasih, makasih. Bang. sama-sama. Ya, Kita lihat proses di dalam. ini ada look Hakim Halo. Untuk lagu ini gimana? Bagus. lagunya semangat. Terima kasih. kasih. Berjuang ya, maju, menembus sukses. Sudah sukses. Sudah sukses. Sudah sukses. Sudah sukses. Sudah sukses. Sudah Semangatnya tinggi Belum-belum bagus Perasaan oh, sendiri nge -nge -nge. gimana perasaannya? Deg-degan. Karena ini kita nyanyi ada pengarangnya, Penulisnya, pencintanya Jadi rada-rada terintimidasi Bersofar Semangat gak, Untuk on sendiri gimana? Untuk on mic? Keren semangatnya keren Posisinya hmm. keren Walaupun apa pun tantangan maupun kita hasilnya bagus dan luar biasa. Oke. Okay. Kita kasih Kak. Mari dolara. indahmu dan pesi citramu dalam gemuruh jantung kotaku. akan langkah ke depan Jangan goyah di kuayan, Walaupun ada rintangan Gimana kakak? rasanya? Gimana bang? Saya kededep Ada penciptanya Ada istri penciptanya Pak, saya ketinggian ya? Yaudah, saya aja pak ya Cukup kan? Saya kededep asli Semoga nanti semuanya hasilnya baik dan pengarang dan peciknya juga uh, puas ya yeah. okay. ah, oh, ah, yang di... bener ah, yang di flash ah, satu mereka ya. lagi yang, kompromi ini. jangan kita lepaskan Sprady. mereka ya. lagi kompromi okay. kira-kira tanah siapa yang mau dijual dalam doai bunda Kota Pinang Kota Pangkal kemenangan Seperti masih lanjut lagi proses uh, Rekaman Dan sekarang lagi proses Break dulu Ya kita break dulu <laughs> Hai Dua kakak Dua du kakak du Kartu -kaka. keluarga? kota kemenangan kan oh kota kemenangan ya? kayaknya dua artis nih uh, jobnya padat di ya hari ini ya -di pagi bulu, tadi proses shooting gitu uh, ma ya pagi shooting kita kan begini di situasi ya nantikan situasinya segera tayang mungkin berapa 2-3 minggu lagi ya jangan lupa di subscribe like share usai. dan komen biar Pablo populars itu YouTube satu sedunia biar bisa kembali 1,4 empat M follower gila tuh ya itu beli right followernya beli guys di Instagram <laughs> sama live ya kak. ini ini orangnya diwancala ini kurang ajar nih Tadinya mau sanjung-sanjung ya, ujung-ujungnya dijatuhkan iya. juga ya Seperti itulah Pak, kehidupan Pak, oh. kadang kita disanjung, dicampakkan, sanjung, oh, gitu ya? campakkan uh. Makanya Bapak oh. harus ikut campak bela Kalau Bapak dicampakkan, ada yang bela Pak Seperti yang katakan Pak Erwin tadi, hidup itu bagaikan roda, berputar. Kadang Bapak di atas, yes. kadang Bapak di bawah, tapi selama ini kayaknya Bapak di bawah tetap menjadi di bawah Hai, hai, aja hai, hai, ya pak hai, kayaknya saya nyesal deh hai, hai, mereka. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Gak juga sebagai variasi, ya. Jadi, aku bisa nonton, aku suka, aku suka. Makasih, Kakak. Yes, iya. Terima kasih, Kak. Sering beratus gitu, ya? Apa ya. sih? rekamannya? On mic, on mic. The best channelnya, channelnya, channel. -nya? Channel, -nya? channel -nya? Pablo pictures, channel on mic. Oh, channel on me, Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di... Jadi, kalau ada on mic, ya on mic, di ya, on mic, di on mic, di on mic, itu di on mic, di on mic, di on mic, di on mic, di on mic, di on di di Para, para, para, para, para, para. Proses rekaman Proses ah kayak nih lah bang kalau rekaman nih kadang cepet kadang lambat ah untuk lagunya ditekan ada tidak tidak aman lah aman. untuk lagunya untuk garap penyanyi dua nih? aman aman aman aman, aman. Okay. kayak bisa dibawa ke Amerika ohis yes. MC Kondak Provinsi Kepulauan Baka Blitur Teng teng Tunjukkan hidungmu Narator dari Gembor Gembor Gembor yes. Gembor Jangan ada Gembor ya Kopi Harsal Kopi Harsal Dan Sungai Jering Sungai Jering Ini penciptanya Si modelnya modelnya. Tuh. Aduh ini udah asing lagi dak. <laughs> Jangan lupa barbo di bawah Oke okay, kita foto-foto lio Oke, akhirnya selesai. dibungkus. Oke, dibungkus. Next project kita, Nang. Ya. Dari setengah 5 sampai sekarang. Tuh. <laughs> Bang Onyeng. Proses hari ini teh pokoknya uh, lancar. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Erwin Kepon. Yes. Sarange. lah lah lah lah. lah. Saya pulang. Dadah semua. Bye. Dadah. bungkus. Pakai karet empat, sobek atas satu.